Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Ya, di sini ada berita Menyusul yaitu terkait Kondisi terkini Sabib Bahar bin Smith Ya, seusai ditembak Orang tak dikenal Nah, ini saya coba ambil Beritanya ya, dari media online TV1news.com Ya, ini kawan. Coba saya bacakan dulu, baru kita bahas. Ya, kondisi terkini Habib Bahar Bismit usai ditembak orang tak dikenal. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Ibrahim Tompo menjelaskan, kondisi terkini Habib Bahar Bismit usai ditembak oleh orang tak dikenal. Kombes Polisi Ibrahim Tompok menerangkan bahwa kejadian penembakan Habib Bahar Smith oleh orang tak dikenal telah dilaporkan ke Polsek Kebang, Polres Bogor. Kejadiannya pada hari Jumat 12 Mei 2023 sekitar jam 21.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi dugaan penembakan terhadap Habib Bahar Smith, Katanya saat dikonfirmasi TP1 News.com, Senin, 15 Mei 2023, adapun peristiwa perembakan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, dan Kabupaten Bogor. Namun karena dalam kejadian tersebut tidak ada saksi mata, saksi maka kami masih melakukan penyelidikan, jelasnya, Kombes Polisi Ibrahim Tompo. Kondisi terkini... Habib Bahar bin Smith, ya, ada luka di sekitar perut, namun hasil pisum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut. Terang Kombes Polisi Ibrahim Tompo, sementara itu Kapolres Bogor AKBP Imam Imanu menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim penyelidikan dan penyidikan untuk kejadian penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith. Olah TKP terkait laporan Habib Bahar bin Smith juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan kata AKP AKBP Imam Senin 15 Mei 2023. Kronologi penembakan Habib Bahar bin Smith pada Jumat 12 Mei 2023 malam, Habib Bahar Smith mengambil mobil pribadinya di sebuah bengkel. Ketika tengah mengemudi, pimpinan pondok pesantren Tajul Alawi itu merasa ada yang aneh di mobilnya. Habib Bahar pun turun memeriksa mobilnya. Saat tengah mengecek mesin, tiba-tiba dua orang pengendara motor mendekat ke arahnya dan melepaskan dua kali tembakan. Salah satu peluru bersahan di perutnya. Sambil bersimbah darah, Habib Bahar melarikan dirinya sendiri ke rumah sakit. Tidak hanya baju, sorban Habib Bahar juga terkena darah dari Habib Bahar. Sampai di foto Kak Luem Fadlum Faizal Balkwej Istri Habib Bahar bekas darahnya. Ucar pengacara Wasmit Asis Januar dalam video di kanal YouTube Bang Eri Channel dikutip Senin 15 Maret 2023 Nah inilah kawan informasi ya Jadi kalau kita simak beritanya tadi Kalau memang ada peluru bersaran di dalam ya. Berarti betul-betul ditembak karena banyak yang bilang hoax Ya, ada juga yang bilang, hoax oh, ini netizen, saya lihat. Saya dari kemarin menghubungi nomor WA-nya, Abi Bahar, tidak bisa nyambung. Saya juga berusaha menghubungi, staff-staffnya ya, tapi belum ada jawaban, seperti apa kronologisnya. Artinya, ini masih ditangani oleh polri. Nah, jika memang kronologisnya ini adalah Habib Bahar bin Smith, salah satu tokoh ulama kita ini, ditembak oleh OTK, ini harus dikejar dan dicari. Ya kan? Harus dicari. Mudah-mudahan tertangkap. Apa motifnya? Kira-kira apa motifnya. Dan semoga Bik Smith bisa mengenali ciri-ciri orang itu. Tapi ini kan kondisinya malam juga. Gelap mungkin ya. Dan kenapa Bih? ya Yang jadi masalah juga. Kenapa Bik Bahar keluar sendiri? Apakah tidak ada santrinya yang yang diajak keluar? Apalagi tengah malam begitu. masa tidak ada santrinya ya ya memang kita kenal bahwa Habib Barbi Smith adalah salah satu tokoh ulama yang keras berteriak terkait masalah ya, keadilan ya keadilan terkait kebenaran ini nih makanya ya mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan ceramahnya Habib Barbi Smith Kalaupun mungkin ada yang tersinggung tersakiti uh, dengan keberanian Habib Bahar Bismith ini ya, kenapa kalian harus tersakiti kalau apa yang disampaikan Habib Bahar Bismith masalah keadilan kebenaran seharusnya kalian tidak perlu. Dan di sini saya, saya sampaikan bahwa. Saya juga mengakui bahwa setiap manusia terlahir dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini saat ini yang luput dari sebuah kesalahan. Walaupun itu ulama, ya termasuk Habib Barmi Smith. Mungkin ada ucapan-ucapannya yang mungkin ada yang tidak suka mendengarnya. Akhirnya tidak senang. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi harapan saya. Mudah-mudahan ini tidak ada kaitannya dengan isi-isi ceramah Habib Arbismit. Bismillahirrahmanirrahim. kontra itu biasa. Tapi jangan sampai dengan cara ya penembakan. Karena yang saya lihat. Ya, pada pribadi ulama kita Habib Arbismit adalah keberaniannya. Menyerukan untuk menyuruhkan kepada kebaikan Itu yang saya lihat Keburaniannya bersuara Untuk keadilan Untuk kebenaran Untuk rakyat Untuk NKRI Kalau misalnya ada yang tidak senang Apa yang diucapkan oleh Bart Smith Kan bisa duduk sama-sama Ya, Apa yang tidak disenangi Apa? Sampaikan Bukan dengan cara-cara yang tidak baik Jadi sekali lagi Mudah-mudahan orang yang Kalau memang betul-betul Habib Barby Smith ini Ditembak oleh OTK Semoga kedua orang itu Segera tertangkap Dan diadili ya. Saya juga mengajak Kepada, sah kepada sahabat Kurai Indonesia Kita doakan Semoga Habib Barby Smith Bisa segera sembuh Dan kembali berceramah ini saja kawan, kita tunggu monitor seperti apa kronologi sebenarnya yang terjadi. Mudah-mudahan ke depan ada klarifikasi atau penjelasan dari Habib Bar lagi. Langsung, tetap jaga persatuan Indonesia kawan, tetap jaga toleransi umat beragama. Dan mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Ya Dan jangan sebar-sebar fitnah dan kebencian kepada siapapun. Hindari, mencaci, memaki dengan cara kebencian. Baikkan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.